dan unggah pertama ada info bahagia banget dari atv persapatnya kita lihat di akun Instagram atv baru saja menginfokan bahwa cinta abadi Leslar bakal hadir persapatnya setiap hari Minggu jam 4 sore nih kita lihat info lewat caption ini dituliskan antifal lovers dan Leslar lovers Mimin kasih vitamin flashback nih buat kalian Berikut beberapa foto momen keseruan Leslar di ANTV versi yang lagi viral. Duh, gemes banget ya. Mau tahu keseruan kisah mereka lainnya? Makanya jangan lupa saksikan Cinta Abadi Leslar. Tetaplah setia bersamaku. Setiap minggu jam 4 sore atau jam 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di ANTV. Ini info bahagia untuk kita semua, mengingatkan biar kita semua nggak terlewat, nggak ketinggalan untuk selalu menyaksikan karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment. yakni dalam acara Cinta Abadi Leslar, setiap hari minggu, tayang jam 4 sore, Masya Allah banget ya, yuk selalu kompak, dukung yang terbaik untuk karya-karya dari idola kesayangan kita. Selain kabar dan info dari ANTV, kita juga mendapatkan kabar bahagia dari Ibu Harsiwi Ahmad yang mengunggah info bahagia juga nih bakal hadir segera acara terbesar juga di Indonesia dalam acara anugerah Lembaga Sensor Film 2021 nih. Masya Allah bangga persahabat ya. Mudah-mudahan tentunya Dedek Lesti dan Kakak Bilar bisa membacakan nominasi persahabatnya dan menjadi bintang tamu di acara tersebut.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 Berbagai pilihan kategori dari semua stasiun TV di Indonesia akan masuk dalam anugerah lembaga sensor film 2021 ini. Nantikan terus berita terbarunya. Salam hangat Ibu Harsiwi Ahmad ya Masya Allah. Dan kita lihat di kolom komentar banyak sekali yang ingin tentunya Leslie Kejora menjadi bintang tamu dari akun Rosita Milano. Semoga bintang tamunya ada Lesti Kejora Amin Masya Allah banget ya Yuk doakan yang terbaik Mudah-mudahan di Lesti Dan kakak Bilar ini menjadi tamu Di acara Anugerah Lembaga Sensor Film 2021 Dan membacakan nominasinya Berikutnya kita lihat juga persahabat ya Kabar terbaru dari kakak Bilar Yang hari ini Sore ini tepatnya masih lanjut syuting persahabat, ya wow tentu Leslar hari ini belum otw malam, hanya sebagian dari tim Leslar Entertainment saja yang sudah otw persahabat, ya dan kita lihat info ini kita dapatkan dari Putih skor pilar. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Pemain utama masih syuting ya, jadi bunda BBL pasti juga masih ada di Jakarta. Sepertinya timnya duluan yang berangkat untuk pertanyaan lain tidak terima ya. Kita <gifat> Bangga persahabat ya, dan kita lihat kabar terbaru dari Dede Elasti. Ternyata Dede Elasti Kejora, ini USG persahabat ya, ditemani oleh keluarga besar ada... Orang tua tercinta, Masya Allah, dan kakek dari dedek Lesti luar biasa Masya Allah. Habis ketemu BBL, kata dedek Lesti ya, Alhamdulillah mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan untuk keluarga besar dari idel laki saingan kita. Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya nih para sahabat, tetap stay tune di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.